Oh Ramadan Bulan yang penuh dengan ampunan Oh Ramadan Bulan penuh kasih sayang Tuhan Oh Ramadan Bulannya adalah ilatul fada Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran Ramadan tak tiba Tambulah gembira Dengan sukacita. cita Sepulan lamanya Kita berpuasa lapar dan dahaga Ikau seberkuasa Terbanyak ibadah Mengharap ridhonya. Oh Ramadan Bulan yang penuh ampunan Oh Ramadhan Bulan penuh kasih Sayang Tuhan Oh Ramadhan Bulannya adalah lainlah Tunggu Oh Ramadhan Bulan diturunkannya Al-Quran Marilah berlomba Di dalam ibadah Berpanyak pahala Tahanlah amarah Tahanlah dahaga Menuju yang fitrah. Kuatkanlah raga Kuatkanlah jiwa untuk semangat kerja Oh Ramadhan Bulan yang penuh dengan Penuh kasih, sayang Tuhan Oh Ramadan, bulannya ada larilah tu kodat Oh Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dzikir dan berdoa di dalam puasa berlipat pahala indahnya puasa tidur pun ibadah dianggap pahala bangun tengah malam terbanyaklah Di sholat tahajud oh ramadan bulan yang penuh dengan am kasih sayang Tuhan Oh Ramadan Bulannya asalailah kodar. Oh Ramadan Bulan diturunkannya Al-Qur'an berpuasa Mendapat pahala dan sehat dan raga Ramadan yang aktif jadi daya tarik untuk berbuat baik. Senangnya ibadah di bulan puasa, Berkah berlipat ganda. Oh, Ramadan, bulan yang terdengar ampunan. Oh, Ramadan, bulan penuh kasih sayang Tuhan. Ramadan, bulannya adalah ilatul kodan. Oh, Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an.